dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ada kabar spesial terbaru dari kakak dan ditek tentunya. Kita lihat para sahabat ya, Masya Allah ternyata. Kakak Bilar ini sudah ada di Bandara Juanda, Surabaya ya. Luar biasa mudah-mudahan untuk semua tim dan idola kita. Selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan selama sampai tujuan Amin Ya Robbal Alamin yang nah, kita lihat juga di unggahan Bang Adlin ya Kita lihat Bang Lintar dan Bang Borel beserta tim yang lain Ini sudah di dalam mobil, Masya Allah banget Mudah-mudahan selama sampai tujuan Dan kita menunggu kejutan-kejutan bahagia yang akan diberikan oleh Laslar Entertainment Berikutnya kita lihat juga persahabat, ada sebuah unggahan ke di Dedek Lesti ya Yang mana di Lesti kejora tadi pagi memakai baju warna pink Yang mana baju merek Zara ini dibanderol seharga Rp 599.900. fantastis Setengah juta lebih harga baju Lesti kejora saja Masya Allah Mudah-mudahan selalu berkah barokah untuk idola kita dalam postingan tersebut juga tentu banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan Dari akun Instagram Milka Hanskon Hussein anskor Alamri mengatakan Sesama pecinta Zara yuk ngumpul katanya itu Allah banget ya anak Zara Dan akan <guluhkan> ter selalu terbaik untuk kita mudah-mudahan Lesti diberikan keberkahan, kebahagiaan, amin alamin. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada ugan spesial luar biasa momen Ketika kakak Bilar ngejim bareng Mas Gilang ya Juragan 99 tuh perut makin membesar Kakak Bilar Maco banget persahabat ya Suami idaman dari Lesti kejora Mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik Untuk Dede Lesti Selanjutnya kita lihat juga Ada sebuah ugan spesial yang luar biasa Lesti dan Bilar beserta tim ternyata mau menuju ke Jakarta persahabat ya Yudo akan bareng-bareng mudah-mudahan dedek Lesti dan kakak Bilar ini diberikan kemudahan, amin ya robbal alamin, kita lihat juga bugan ini di kembali oleh akun Lesti Bilar, underscore video ada kalimat komentar yang diberikan dari para fans, ya ini dari akun Instagram, leslat kendari 01 mengatakan, terharumin leslatku sehat-sehat sayang, amin mashaAllah banget ya Begitu sayang tulus Dari fans sejati Kepada Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid Berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan yang luar biasa Unggahan special moment Leslar couple Yang sangat humble Terbaik tidak sombong kepada semua fan -facenya. Masya Allah banget ya Jadi Lesti bersama fans Lesti dan Bilar Ini tentunya adalah salah satu Idola kesayangan kita yang selalu humble kepada fans-fans sejatinya Masya Allah Mudah-mudahan berkah barokah untuk mereka berdua Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Azifah33 Warga jatim baik-baikan termasuk aku Meskipun ada sekelompok orang jatim Yang mengelaporin masalah lebih banyak yang baik kok Katanya tuh ini tentunya terbukti juga persahabat ya bahwa Lesti dan Bila di Jawa Timur juga banyak sekali yang menyukai, banyak sekali yang mensupport. Masya Allah, Allah Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendoakan untuk Td Lesti dan kakak Rizky Bila. Selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah klarifikasi juga nih yang mana ada permintaan maaf dari salah satu akun TikTok ini yang pemilik akun TikTok yang mana di sini membuat video atau konten yang menggiring opini, menyudutkan dan tentu ini persabathiah ya, menggiring opini menyebar kebencian dan di sini kita lihat ada permintaan maaf langsung kepada Lesliean Bilar, beserta seluruh fans yang mana di sini permintaan maafnya langsung ditunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan banyak orang yang tentunya berubah, banyak orang yang mendapat hidayah, persahabatnya, dan selalu berbuat baik Diunggah kembali oleh akun Lestari.Lesslarlovers Ada kalimat caption yang dituliskan report Bufir Lestlar klarifikasi permintaan maaf dari bajam Boris 001 Karena telah membuat konten di TikTok dengan tulisan yang menggiring opini dan menyebar kebencian Lesla lovers itu pemaaf seperti idolanya Kita maafin ya, semoga tidak terulang lagi Dan semoga kedepannya untuk semua konten kreator Bisa lebih bijak lagi dalam membuat video apapun itu Berucaplah dengan baik karena ucapan baik buruk akan kembali kepada si pengucap tersebut Hashtag Leslar Tuh bersahabat ya kita semua sebagai fans sejati yang baik Tentunya harus bisa memaafkan selagi orang itu mau berubah dan mau meminta maaf al-sahabat ya Doakan selain terbaik juga untuk Lesti dan Bila mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya juga ada info langsung dari Dedek Lesti jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan polis kepoin Lesti di aplikasi video.com, eksklusif persahabat ya, tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore nih, Masya Allah, ada kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita, dan kita masih menunggu kejutan baik selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.